baik saya jelaskan hari ini contoh dari tadi baca tadi jadi di latihan kompetensi delapan itu ada empat soal silakan dipilih satu untuk dibuat contoh soal yang mana kalau enggak ada ya tanya ya saya acak ya satu sampai saat itu saya pilih ya yang mana yang dibuat contoh berarti nanti sisanya kalian yang mengerjakan jadi nomor berapa yang nomor berapa terserah ya nomornya ya saya pilih nomor 4 atau nomor satu? Karena nomor satu belum ada gambarnya, kalian disuruh mencari gambar, tentukan keliling daerah, kebisan dua lingkaran L1 dan L2. Kemudian kalian disuruh menggambar dengan menggambar kardesius. Gimana, nomor satu atau nomor empat? Nah, saya kasih contoh nomor 1 dan nomor 4 Berarti nanti nomor 2 dan 3 Dikerjakan Ya, ya Berarti kan Amel Serta hadir belum Para Yang hadir cuma 8 nah, Berarti nanti yang dapat tambahan poin 8 anak ini ya Tapi nanti yang enggak bisa masuk di meeting, silakan nanti lihat rekaman. Kita mulai nomor satu, Di sini ada persamaan lingkaran. Ini sudah kelihatan? X11. Angkat. 2 ditambah. Y-2. Angkat. Sama dengan enam belas. Nah, ini lingkarannya ya. Kemudian, lingkaran yang kedua, lingkaran pertama, lingkaran kedua, x minus lima. Silakan nanti mengerjakannya boleh pakai GeoGebra atau manual, pakai jangka, ya, pakai busur penggaris Nanti tusur sudutnya berapa. Ini saya contohkan yang pakai GeoGebra. Nah, yang persamaan lingkaran kedua adalah X-5 kuadrat plus Y-2 kuadrat sama dengan 9. Sehingga lingkaran 1 dan 2 ini memiliki yang pertama pusatnya di 1,2. Pusat hai, pertama adalah hai, 1,2. Kemudian yang hai, pusatnya adalah 5,2. Pusatnya A dan B. Nah, kita disuruh menentukan hai, irisan. Ini hai, irisan berarti kalian harus mencari titik potong kedua lingkaran. Nah nanti apa saja yang digunakan untuk menentukan kelilingkan luas itu konsep aturan kosinus pada segitiga. Kita kelas 10 dulu ya. Nah kalau kita gunakan ini lebih mudah kita tentukan titik potong kedua lingkaran. Nah kita dapatkan C dan d C, dan D. Nah, kemudian kita tentukan sudutnya berapa. Nah, Jari-jarinya -jari A, lingkaran A ini adalah ya, lingkaran B, 3 ya, akar 9. Kita tentukan jaraknya, jarak A, lu jarak c ke d, jadinya nah, adalah lima adalah tiga koma ya jarak c ke d tiga Sekarang berapa sudutnya yang dibentuk cad? Sudut cad. Nah, ini sudutnya adalah 52,77. Kemudian, C, D, D, 72,67. Kita sudah menemukan sudut, hingga tinggal mencari luas. Jadi, kalau luas berhubungan dengan juring, kalau keliling berhubungan dengan sudut Yang dicari ini. yang dia cari daerah ini ya ini saya pindah dulu saya pindah ke biar nah ini. kita akan menentukan keliling keliling daerah di seri ini. Ya. Nah, cara menentukan keliling berarti kalian nanti harus menentukan sudutnya ini. Ini kita sudah menggunakan koordinat sudah ketemu seperti 52,77 dan ini 72,67. Nah, sekarang tinggal mencari busur ini berapa? CD, busur CD. Jadi kalau menentukan, kita mulai awal ya. Misalnya kita menggunakan cobra, kita cek. Naracon nggak? Panjang CD ini 3,5. Kita akan menentukan CD. CD itu adalah perpotongan panjang perpotongan titik potong apa dua lingkaran. Nah lingkarannya tadi adalah lingkaran satu itu kita peranakan. tentunya x e kuadrat plus y e kuadrat plus dua x. Min 4Y Jadikan seperti ini ya Nolkan 1 tambah 4 5 berarti 16 dikurangi 5 Ini min 16 Jadikan seperti ini oh, min, 6, min 16 ditambah 5 Jadi min 11 Min 11 Dan lingkaran 2 Berarti sekarang E kuadrat, Y kuadrat, plus dua kali, kali x kali lima, y negatif, berarti negatif dua kali x kali lima, negatif x, negatif empat y, lima kuadrat dua ditambah empat dua kurang 9 positif 20, sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi dari persamaan polar ya. Nanti setelah itu substitusikan pada salah satu persamaan lingkaran. boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kita kurangi jadi 12x jadi, men 31 sama dengan 0. Jadi, X-nya adalah 31 per 12. Tadi kita sudah menemukan titik potongnya ini adalah. X-nya 2,58. Ini ya. Ini Kita cek. 31 dibagi 12. Berapa? 31 dibagi 12 2,58 sama ya 2,58 sehingga kita masukkan ke persamaan lingkaran. dan ini adalah 2,5 8 kita bulatkan menjadi 2, 6 ya 1 desimal atau 2,58 Ini 2 desimal Kita jadikan 2 desimal 2,58 Nah setelah menemukan X Ini kita masukkan ke salah satu Persamaan lingkaran, terserah Boleh ini boleh Yang kedua X nya adalah 2,58 Kita masukkan 2,58 Wadrat Y kuadrat plus 2 kali 2,58 dikurangi 4Y min 11 0. Ini disederhanakan menjadi Y kuadrat min 4Y. Nah, ini kita hitung. 2,58 kuadrat. Kuadrat ditambah dua kali 2,58 kurangi 11 ini adalah positif 0,8164 sama dengan 0, nah ini cara menentukan i nya, kita gunakan rumus kuadrat melengkapkan kuadrat sempurna itu ya rumus kuadrat sempurna apa menambah C plus minus D kuadrat min 4AC dibagi 2A nah, jadi kalau cara manual ya, ya seperti ini kalian bisa pakai algebra boleh tapi harus bisa secara manual ya artinya koefisien Y negatif 4 kali negatif positif akar B kuadrat min 4 kuadrat dikurangi 4 a nya satu koefisien j kuadrat j nya adalah 0,8164 dibagi dua kali a nya satu minus minus nah sekarang kita hitung 4 kuadrat ya. Kita hitung yang akarnya dulu 16, 4 kuadrat Dikurangi 4 kali 0,8164 4 kali 0,8164 Nah, ini hasilnya 12,7. Kita akar. Hasilnya adalah 0,3. 0,3. Nah, ini sama dengan 4 plus minus 0,3 dibagi 2. Berarti 4 1 Empat tiga dan y dua nya adalah 4 dikurangi 0,3, 3,7 tiga tiga tiga tiga dibagi dua tiga tiga tiga tiga tiga dibagi tiga tiga Ini 3,7 Satunya adalah Ini 4 dikurangi 0,3 itu 3,7 Dibagi 2 7 dibagi dua satu koma kalau di sini dua ya beda cek lagi jadi 16 dikurangi 4 kali 0,8164 12, diakar oh ini hasilnya 3,5 3,5 ya. Nah ini berarti 4 ditambah 3,5 7,5 7,5 so, Ini 3 tambah Tiga, tambah tiga, tiga, 4 tiga, tiga, tiga, 1 dikurangi tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, 4 ditambah 3,57 7,57 Terus dibagi 2 Hasilnya 3,78 Sama ya 3,78 jadi di 3,78. Kita cek yang berikutnya, yang ini. Lalu kita kurangi, 4 dikurangi 3,57. dikurangi 3,57, 0,43 dibagi 2, 0,21. 0,21. Dibulatkan 0,22. Sama ya. Silakan nanti pakai QGebra boleh. 0,22. Dibulatkan 0,4. Nah, ini nilainya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu menentukan titik potong dua lingkaran. Kemudian kita akan menentukan Sekarang nah, setelah menentukan titik potong, kita menentukan jarak C ke D. Jadi, rumusnya jarak antara dua titik. CD, itu koordinat C dan D. Jadi, X D dikurangi X C kuadrat, ditambah Y D dikurangi Y C kuadrat. Ini rumusnya. Sehingga koordinat X-nya tadi, X-nya kan sama ya, sehingga nanti 0 nilainya di sini. Tadi X-nya adalah 2,58, X-nya sama, 2,58 dikurangi 2,58, sehingga nilainya ini 0, kita cukup mencari selisi Y-nya. Nah ini, 3,78 dikurangi 0,22 kuadrat. 0, ini kuadratnya di akar. Berarti tinggal 3,78 dikurangi 0,22. jika hasilnya adalah 3,56. Nah, ini sama dengan hasil di biogetra. Setelah menemukan cd Nah, CD ini kita sudah menemukan CD. Maka tinggal mencari busuk. CD kita harus menentukan sudutnya. Jadi segitiga. CAD. Berapa sudutnya? Di sini 52,77. Nah, cara menentukannya. Ini segitiga sama kaki. Ini jari-jarinya yang pertama tadi. 4. Ini CD, ini A, ini 3,56. Nah, rumus yang digunakan menentukan sudut. Jadi jari-jarinya 4 ya. Kita menggunakan aturan kosinus. Jadi kos Sudut A atau ini saya anggap theta. Cos theta diapit AC dan AD. Jadi jumlahkan kedua sisi yang mengapit kuadrat AC kuadrat ditambah AD kuadrat kurangi sisi depan sudut peta sudut A. CD kuadrat dibagi dua kali sisi yang mengapit AC dan AD. <tuh> dan kita masukkan AC-nya 4, 4 kuadrat langsung 16, ini juga 16, 3,56 kuadrat. Laitu 3,56 kuadrat, 12,67, 12,67, dibagi 2 kali 4 x 4, ini. 16,32, ini 32 dikurangi, 32 dikurangi 12,67, hasilnya 19,33. Sehingga kita bagi, 19,33 kita bagi 32. Hasilnya, 0,6 0,6 nah ini mendekati berapa nol nol 60. kita cari nol nol ya. sin berapa nilainya adalah 0, berapa hasilnya 0,6. Itu gunakan kalkulator saintifik ya. Namanya kalkulator saintifik. Nah, kita gunakan di sini. cosin inverse ya, inverse cos. Nah, ini kos 0,6. Nah ini ketemu. Hmm, oh, ini sebutnya harus Nah ini sebutnya adalah 53,1 dan ternyata sama. Di sini 52,77. Kalau menggunakan kalkulator 53. Nah, ini kalau ditularkan juga sama 53 derajat. Nah, itu cara menemukan sudut secara manual sehingga nilai theta di sini adalah lima kita bulatkan menjadi lima derajat sampai sini ada pertanyaan nah setelah menemukan sudut berarti kita sudah bisa mencari busur C jadi, busur CD, sudut pusat, jika G360, kalikan keliling lingkaran, 2 di R. G53 banding 360, kali 2, kali 3,14, R-nya tadi berapa? Halikan empas. Gimana? Ada pertanyaan? ada kita hitung Hai kita hit hitung 53 dikali 2 dikalikan 3,14 dikali 4 dibagi 360 hasilnya 3,69. kalau kita, kita bulatkan menjadi berapa ini? 3, ya. Kita buat dua desimal berarti 3,69. Ini masih CD. Selanjutnya kalian tentukan yaitu busur CD terhadap lingkaran B Nah ini Caranya sama dengan tadi Cuma jari-jarinya di sini tiga ya Jadi Ambil segitiga BCD Ini sebenarnya sudah ada Kita pakai ini yang masukkan Sudutnya adalah 72,67 Kita bulatkan menjadi 73 ya dari jarinya tadi berapa? Yang kedua jari-jarinya adalah 3. Sudutnya 73. Kita masukkan unsur. Ini sudutnya 73, jari-jarinya 3. E, C, D. Kita cari busur CD terhadap lingkaran B. Sudutnya 73 dibagi 360. Dikalikan 2 kali 3,14, jari-jarinya adalah 3. kita nah itu. Jadi, 73 kali 2 kali 3,14 dikalikan 3 dibagi 360. Hasilnya 3,82. 3,82. 3,82. Maka keliling daerah irisan kedua lingkaran adalah jumlah kedua ini, busur. Di 3,6, dan ditambah 3,8, nah, hasilnya adalah 10, 11, 12, 21, 5, 10, 17, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15, Ya, nah sekarang kalau luas kalau mencari luas nanti, luas curing kurangi luas segitiga. Ini tembareng satu, yang ini tembaring dua, nanti dijemburkan. Jadi, kalau menentukan luas asirannya, ini kita cari tembaringnya ini. Ini yang A, kita 4. sudutnya 53. sedangkan yang B sudutnya tiga. Nanti dijebelakan. Ini jari-jarinya tiga, berarti luas juring. Berarti tembeng, satu berarti luas juring. A, D. 53 banding 360 Kali ganti R kuadrat Dikurangi luas segitiga ACD 53 banding 360 B nya 3,14 R nya 4 kuadrat Kurangi Segitiga kita pakai aturan sinus Ingat aturan sinus A ini B Ini sebutnya maka luas segitiga ini adalah Setengah A kali B kali sin beta. Jadi ini setengah kali 4 jari-jari ya. 4 kalikan sin 53. Kita hitung. Ini 53 dibagi. 5,3 dikalikan 3,14 dikali 16. 1 kuadrat dibagi 360. Hasilnya 0,13. Berarti sebuahkan 0,14. Dan ini. Setengahnya 4, 2, 2 kali 4, 8. 8 dikalikan sin 5, 3. 8 dikali sinnya dulu. Yang berat. Sin 5, 3. Kemudian dikalikan Sin lima tiga. Sin lima dikalikan adalah 6,3 Kalau menghitung ini. 6, 38. ini 6,38. Ini hitung lagi ya, yang salah ini. 53 dikali 3,14 dikalikan 16, lantas dibagi 306. Oh ini hasilnya. 7,39. Ini hasilnya 7,39. Sehingga ini dikurangi. Jadi 1,01. Ini luas tembaran 1. Selanjutnya tembaran 2. bentuknya adalah 73 dibagi 360. Langsung ya, kita kalikan 3,14. Jari-jarinya 3 kuadrat. Kurangi setengah 3 kali 3. Kalikan sin 73. Baik. hitung. Kita masuk dulu. 73 dikali. 3,14 dikalikan 3 kuadrat 9 dan dibagi 360. 5,73. 5,73. Selanjutnya, sin. 73 dikalikan 9 dibagi 2. 4, niksa. Fatoma kalau dikurangkan 1, 8 3. Jadi luas tembereng 1 dan 2. Ini ya, kita gabungkan jadi luas daerah irisan dua lingkaran yaitu tembereng 1 ditambah tembereng 1,01 ditambah 1,43. Hasilnya adalah 2,4. Nah, ini tata cara menentukan luas dan keliling darah irisan dua lingkaran. silahkan misalnya nanti dicoba sulit pakai atau menggunakan manual tinggal manual ya gambar berarti ukur pakai besur tapi jari-jarinya harus sesuai nah, kalau yang praktis pakai berat tadi ya Oke ada pertanyaan silahkan nanti di catat terus dicoba ya berarti yang dikerjakan 2, 3, dan 4. Sekian, ada pertanyaan? Sudah cukup? Harbunya tinggal 2 menit. Cukup ya? Oke, silakan nanti di data. Nanti saya share di tim. Tapi rekamannya juga ada di sini. Saya dilihat lagi. Kalau lupa, tinggal lihat rekam. Nah, pembelajaran hari ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.